Kita coba ikan crispy ya, dibalur dengan tepung. Hmm. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Napanai Oke teman-teman semoga sehat selalu Yang sudah subscribe channel Napanai Terima kasih banyak Oke teman-teman ke video kali ini Kita akan mukbang lagi dengan Kerupuk, ada telur Ada ikan kering, masih ada ikan krisi Ada Gabin nih teman-teman, di gabin. Enak banget Gabin ya, oke teman-teman kita lanjut Makan ya Pertama-tama kita kerupuk dulu Mmh Ini yang disebut ikan kering yang lagi viral. Hmm. Karena mungkin ikan kering ini enak ya. Aku aja lebih suka ikan kering. Nih, menunya ikan kering ya. Aduh. Hmm. Video kali ini aku mau banget nggak pakai nasi. ya. Kemarin videonya pakai nasi ya. Ini nggak. Hmm. Cukup ikan kering, sama kelupuk, sama gabir, sama celor. Ini apa sih? Hmm. Ini bukan sambal terasi ya. Ini agak pencok-pencok aja. Pencok tak hmm. Pencok bawang. Hmm. Kita coba ikan crispy ya. Dibalur dengan tepung hmm hmm enak hmm hmm hmm hmm hmm mm. nya. Hmm. Hmm. Hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. So, tapi, enak ya. Juga juga enak. Juga enak. Coba juga enak. Karena ini makanan. Hmm. Hmm Hmm Thank <laughs> you. Hmm Nah, nah. eng mm. nah, apa serbint render